Baik. baik bagaimana kabar baik baik, baik ya ini kita ngobrol-ngobrolnya aja lah ini kan atau Pak Jokowi ini tahun-tahun ini sudah tahun-tahun politik hmm. seperti apalagi sekarang sudah ada calon eh, calon presiden dari nasdem yang sudah kampanye karena kiri Pak Anies nah ini ada beberapa tokoh yang saya lihat ini yang terus dimunculkannya selain Pak Anies ada Pak Prabowo ada Pak Ganjar ada Pak Anies, nah, Andre sendiri sebagai warga negara Indonesia kan bukan orang politikus, tapi tentunya kan punya pilihan dong. Pasti. Ya kan? Nah kira-kira dari yang toko ini, apa Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Aik, Pak Maharani, Irlang, kira-kira yang yang mana yang uh, mau dipilih nantinya? Ya sebenarnya semenjak Prabowo dari... Awal dia mencalonkan dulu. Ah, saya sebenarnya Prabowo. Prabowo. Orang Prabowo. Permohonan keluarga besar semua. Semua, gitu. saya sebenarnya Prabowo. Karena kan dia orangnya ya berwibawa, tegas dari angkatan juga Ah, hmm. gitu. Oh gitu ya. Hmm. Ah, kira-kira apa harapannya kalau Pak Prabowo jadi presiden? Ya, agak lebih maju aja Agak lebih maju ya? Iya. Jangan terlalu banyak politik nah, Masyarakat jangan terlalu banyak politikan hmm. ya, Harapan itu aja Kerja sehari-hari apa ini, Andre? Oh. Kalau saya kalau pengawas lapangan proyek aja Pengawas lapangan proyek? Iya Tapi kalau ada Kasih kerjaan Kayak Membuat Rumah apa begitu bisa? Oh, bisa, bisa, bisa. Buat kayak kontra, apa kontraktor, apa namanya? Jadi? Nah, saya, uh, kalau kontraktor kayaknya ketinggian. Ketinggian? Pemborong lah. Pemborong ya? Iya. Kalau kontraktor kayaknya udah punya CP, PT. Pemborong? Pemborong. Apa aja yang selama ini diborong? Ya, macam kayak di perumahan, ya. Kayak bangun rumah, kayak bangun ruko. Bangun ruko, reha-reha rumah. rumah. Iya, gitu. gitu. Sehari-hari saya seberapa tahun itu dari tahun dua ribu tujuh dua ribu tujuh belas iya, mas nah, sebelum 2017 ribu tujuh belas apa kegiatan saya dikerja di PT Saipul Putra Sakti di bidang kontraktor oh di bidang kontraktor ya. udah berarti dua ribu tujuh belas sebelum dua ribu tujuh belas dari tahun dua ribu dua belas saya bekerja dengan Pak Say apa PT Saipul Putra Sakti yang yang kerja di LBC besar ini iya kalau lbs ini tahun masuk tahun 2018 hmm. sebelumnya itu kan dia belum banyak melakukan proyek banyak sampai sekarang saya masih mengikut dia masih ya masih hmm. sebelumnya lagi itu ada nggak pengalaman kerja kayak kontak toli lagi kayak bang bangun apa sebelumnya sebelumnya saya sebelumnya dulu hmm. eh saya material jadi sepil material kan? Oh, iya. selama saya 12 tahun, dua oh, tahun, iya, dari tahun dua tahun dua ribu sampai dua saya keluar dari material yang masuk ke Saipur, PT safe sampai hari ini, sampai hari ini, Tuh. wah mati, kalau seandainya ke depan. Pak Prabowo butuh mungkin jaringan relawan apa semua mau gak kira kira, -kira, -kira? Ya, kalau ada waktu saya siap Mana sibuk di Iya. Soalnya saya kan kerja di proyek hmm. anak buah masih belum bisa dipercaya Kalau saya tinggal kan itu Kocalia sudah senior-senior Nah itu Yang, yang tukang engineer yang senior-senior ini yang perlu pengawasan pengawasan Wah, Prabowo sejati berarti ini? Saya dari dulu, saya dari dulu sebenarnya saya dari dulu Tapi bukan orang partai ya? Bukan, saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, bukan Oh nah, Ini lagi ramai nih. nggak tahu ini siapa, ini kira-kira yang mau maju ini Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan Prabowo bisa Kira-kira hmm. menurut Prabowo pasangan siapa harusnya ini? Menurutmu, menurut saya, yang ganda-ganda kan siapa? Ah, ah. sekarang saya udah pernah deklarasi dari NPKB. Tapi kamu berkembang lagi nih, muncul Pak Ganjar lagi, saya lihat nih, pasangan kamu Prabowo Ganjar, kalau Pak Anies, bisa lihat ke AHY, Anies AHY. Ya kalau bagus mah, Pak Prabowo sama Pak Ganjar, dia namanya nama juga dia apakannya udah punya nama juga ya iya Dibuka juga di sini banyak kan? banyak banyak simpatisan dia banyak Pak Ganjar Pak Ganjar ya iya. ya lagi dia kalau kayak ini mah di YouTube YouTube juga orangnya tegas juga Pak Ganjar ya iya jadi pasangan Pak Prabowo Pak Ganjar iya. berulang sama tegas bersama sama tegas gitu kalau yang satu tegas yang yang satu enggak kan akhirnya itu enggak tadi pengalaman Bang apa tadi siapa tahu ada yang berminat apa ya kayak macam ya Ruko ya Ruko-Ruko merupakan ruko. tingkat ini? ya dua lantai tiga lantainya bisa Oh bisa ya Ruko tiga lantai iya. maksimum sampai tiga lantai Iya kalau udah empat lantai atau lima lantai udah masuknya sepe saya belum punya hmm. kalau ini pemborong aja iya Reah-reah rumah. Iya. Ya siapa tahu ada yang nonton ini kan di ini di Bekasi. Uh, ngubungi Pak Andre yang mau reah rumah. Iya. Untuk daerah mana saja? Untuk untuk mau reah-reah baru Ya daerah Bekasi aja dulu. Daerah Bekasi. Iya. Yang bisa ke Pantau lah. Kalau di luar Bekasi kayaknya waktu ya. Waktu ya. Iya. Kalau orang, orang mau menghubungi apa ah dia nomor saya gua tulis nomornya dulu siapa tau ada ya mau Siap. Uh, apa mau renovasi Andre Andre aja gitu ya Andre nomornya 0878 0878 7884 7884 3479 3479 coba Siapa tahu, lewat eh, video ini, eh, ada yang berminat mau direhat rumahnya. Atau ada yang mau buat ruko dua, maksimal tiga tingkat. Nah, itu bisa menghubungi Pak itu ya. Karena memang pengalaman di bidang itu ya. Rehab-rehab rumah. Ya, harga bersahabat lah. Harga menyesuaikan sesuai budget, sesuai budget. Iya. Iya memang kalau saya lihat di sini kalau Pak Andre yang bangun ini bagus. Buah seorang di sini kalau, kalau rehap karena dilihat por apa semua ya. Iya. Jadi udah pasti parpol dia pilih ya, kalau mati, ya. Udah pasti. Istri apa semua gitu? Semua, semua harga. Bahkan ponakan uh, saya yang di Papua aja emang dia yang menganjurkan, dia kan angkatan juga, udah om Prabowo aja, dia sama orang Prabowo juga woy, memang mantap, benar lah, coba kita lihat hmm. nah, sayangannya juga lumayan nih, di Pak Prabowo karena memang Pak Prabowo apa lagi yang dicari? harta, udah cukup hmm. bahkan sudah banyak yang di, sudah banyak yang dihidupi Pak Prabowo hmm. Ya kan sudah banyak orang yang dihidupi di Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan kalau emang dia naik udah jadi mah nggak nggak tergoda lah. Hmm. Gitu. Oh, sih bisa dikurangi orang-orang itu koruptor di negeri ini. Ya kalau bisa mah koruptor koruptor di atas satu mati itu gitu. Saya gitu. lagi seneng? Itu pilih tegas sudah. Tegas ya? Iya. Untuk kepimpinan ke belakang yang kemarin-marin. Korupsi masih bisa naik, ya Apa pesan untuk rakyat Indonesia? Eh, kan Pak Prabowo yang dipilih ini dengan alasan tadi Apa pesannya kepada eh, Suruh Saudara rakyat Indonesia terkait Pilpres? Ya, kalau masalah terkait Pilpres sih Kalau hati kan nggak bisa dipaksakan hmm. Ya, kalau bisa mah, Kalau bisa, kita pilih Prabowo Itu aja. Menurut saya dia orangnya lebih berbawa, hmm. ya terus orangnya tegas hmm. dari angkatan, ya. Kalau masalah Prabowo jadi presiden dia nggak bakalan nyari, nyari nyari duit lah, nyari keuntungan nggak? Nggak mungkin, ya? mungkin dia masalah keuangan kehidupan dia, oh, ya kan? di atas lah. Nggak mungkin dia korupsi nggak? Mudah-mudahan aja Pak Prabowo. Ya, naiklah. Amin. Oke, okay, itu aja dulu, Panri. Siap. Tetap semangat. Semangat, siap.